Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa wa mawala. Pada kesempatan ini, insyaallah Kita akan memulai untuk belajar bersama Membaca Al-Quran dari dasar dan pada kesempatan ini, insya Allah, kita akan menggunakan buku panduan Iqro Kita akan mulai dari buku Iqro satu, Jilid 1. Dan Alhamdulillah, kita akan ditemani oleh Upin dan Ipin untuk belajar bersama bacaan pada buku Iqro ini. Assalamualaikum. Baik kita mulai perhatikan Bismillahirrahmanirrahim a a a b a a a b a A A B Sekarang silahkan mengikuti bacaan di belakangnya ya kita mulai A A A B B B A A B, B. A, a, be, a, b, a, ah, a, a, be, a, a, be, ba, be, ba, a, air, a, uh, ba, b b b b b a b b a a b b a a a a a a b b b b a b e, a b a e, b a b kita ulangi lagi ya a a a, a b b b a a b b a, b, a, b, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, B, a, a, b, a, a, b Ba Ba Ba Ba A Ba Ba A Ba Ba A nah sekarang coba dibaca sendiri ya kita mulai Masya Allah Dan sekarang, kita akan evaluasi bacaannya tanpa melihat buku Ikro Perhatikan huruf-huruf yang muncul berikut ini Kita mulai ya Bah. Masya Allah Nah, itu adalah bacaan Ikro 1, jilid 1 Jangan lupa untuk mengulang-ulang Agar kita tidak lupa dan bertambah pintar Betul, betul, betul Insya Allah Pada kesempatan yang akan datang Kita akan berjumpa lagi dengan jilid berikutnya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 Warahmatullahi Wabarakatuh